Cidukhan dari Bunda El, walaupun video lama persahabat ini video lama pasti kalian tahu banget pas kapan, pas di mana, pas acara apa yang penting kita lihat Bunda Lesti makin cantik banget persahabat, masya Allah outfit yang dipakai pun selalu pas dengan Bunda Lesti. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu lancar, selalu diberikan kemudahan Amin berikutnya bersama kita lihat juga informasi yang sangat membanggakan sekali mengenai single Bunda Lesti sekali seumur hidup Alhamdulillah sudah tembus 40 juta viewers di YouTube ini suatu kebanggaan banget ya untuk warga Konoha Alhamdulillah masih bertahan di jajaran video musik terpopuler nomor 37 Untuk lagu sekali seumur hidup Yuk lanjut otw ke angka 48 juta viewers Bismillah, bulan ini bisa 50 juta viewers Amin Tetap support, tetap dukung karya-karya Bunda Lesti Kejora. Kemudian kita lihat juga persahabatnya momen yang membuat kita semakin bahagia. Memang gak bisa mopon banget ya, dengan aksinya Abang El Masih terpesona banget nih dengan aksi BPL lagi main bola. Aduh Masya Allah, ini cute banget persahabatnya. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun sandal Putih Bilar. Masih terpesona sama anak bayi 11 bulan yang aktif dan sudah pinter main bola. Bunda harus ekstra tenaga nih kalau abang sudah mulai lari Wah, wow, masya Allah banget ya Memang harus ekstra banget nih Bunda Lesti persahabat ya Kalau abang L sudah bisa lari Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan Salah satunya persahabat dari akun ini Bunda Skor 80 mengatakan Makanya budaya cepat lansing Kalau anak udah aktif-aktifnya Kasihan undin kalau di luar pawangnya Papa Bilar Ntar menyusup maem nangis Bunda bertindak kerjasama yang klop No aspri no baby sister Sekarang kalau bunda ada job Baru nitur turut tangan Salut bahagia lihat mereka masih muda Berpikir dewasa menurunkan ego Nafsu amarah Bangkit kembali demi keluarga kecil Sesuai komitmen bersama Luar biasa Kita ada juga bersama di dan selanjutnya nih ada Cidukan endorse cute dari Bunda El, Masya Allah lewat jalur iklan Bunda Lesti mengunggah foto keluarga kecilnya Masya Allah ini mah iklan yang sangat bener, -bener cute banget ya mudah mudahan berkah barokah dan selalu lancar untuk Bunda Lesti Kejora Amin dan berikutnya juga persahabatan informasi penting untuk warga konoha jangan lupa dukung Lesti Kejora di ajang hip-word 2022 Bunda Leslie masuk nominasi artis paling ngehip bersabat di acara voting syarat dan ketentuan yang pertama kalian harus follow instagram hip500 dan yang kedua like postingan ini. Yang ketiga tulis nama Leslie dan sertakan hashtagnya hipaward2022 di kolom komentar yuk. Terus dukung Bunda Lesley ke belum voting silahkan vote karena untuk batas dukungan atau batas voting itu hari Rabu besok bersabat ya pukul 14.00 atau jam 2 siang semangat terus warga Konoha dukung Bunda Lesti Kejora sebagai artis paling ngehip kemudian kita lihat juga di unggahan Mama Kejora macam yang lalu mengunggah foto nih bersabat ya makin cantik banget di Mama Masya Allah endingnya Abang El ya luar biasa mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan selalu bahagia untuk Nin, masya Allah banget ya, selalu mendoakan yang terbaik pokoknya untuk keluarga besar, leslah, wow kira-kira lagi di mana nih, mama kejora nih persahabat ya pun yang dilakukan oleh mama, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Kita juga pasti masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana berzahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.